Air di sungai Pil tiba-tiba mendidih sementara banyak ombak besar naik dan bergejolak. Akhirnya, mereka menghantam platform di sekitarnya. Memancarkan suara keras. Keributan tiba-tiba di sungai Pil juga menarik perhatian pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua segera menjadi khawatir dan tidak pasti. Melihat keributan ini, mungkinkah Lindong akan meninggalkan sungai? Cukup banyak orang memanjangkan leher mereka ketika pikiran ini muncul. Mereka benar-benar ingin melihat apakah orang baru bernama Lindung ini hanya menghabiskan 11 hari di bawah atau apakah dia benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar sungai sekaligus. Pusaran air hitam yang terhubung langsung ke dasar sungai juga menunjukkan tanda-tanda runtuh pada saat ini. Sejumlah kejutan energi yang luar biasa liar dan keras terus-menerus dipancarkan dari bagian dalam pusaran air. Gelombang kejut ini, ini adalah kesengsaraan Nirvana. Di langit di atas sungai Pil, Chen Zhen dan Wu Dao sedikit terkejut ketika mereka mengamati pusaran air hitam. Dengan kemampuan mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa fluktuasi ini adalah tanda tribulasi nirvana yang masuk. Orang ini, sepertinya dia benar-benar menyerap semua nirvana golden ki di dasar sungai Pil. Mata Chen Zhen mengungkapkan ekspresi serius saat dia berkata dengan lembut. Selain itu, dia hanya menggunakan 11 hari. Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi sedikit rumit. Senior Zhou Tong tidak hanya dilihat oleh para murid dari Sekte Dao sebagai dewa. Bahkan mereka, para kepala Aula, juga merasakan kekaguman dari dalam hatinya. Namun, seorang murid dari Aula Desolate mereka saat ini mampu melampaui orang itu dalam hal hasil perendaman kepala Sungai Pil. Meskipun aku tidak tahu taktik apa yang telah ia gunakan tetapi mampu menyerap semua nirvana golden ki sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Kali ini, penglihatan kamu sangat akurat. Sepertinya Aula Desolate kita tidak akan lagi diabaikan. Chen Zen tertawa. Suaranya benar-benar memiliki panas. Setelah semua, Aula Desolate telah diabaikan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan lelaki kecil ini. Ini hanya satu perendaman kepala sungai Pil dan itu tidak banyak berarti. Jika kamu benar-benar ingin Desolate Hall kami kembali ke kemuliaan, kita setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum membahasnya. Kalau tidak, dia masih tidak akan bisa bertarung dengan murid-murid top dari tiga aula lain yang telah memahami tiga kitab suci besar misterius lainnya, Wu menyuarakan pikirannya. Dia selalu memikirkan Lindong pada saat ini, bagaimanapun dia bisa melihat situasinya dengan jelas dan dia tidak ingin terlalu membebani Lindong. Meskipun anak muda ini sangat ulet, dia masih terlalu muda. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, dengan dia melakukan hal ini dengan cara ini, bukan hanya kita, tetapi bahkan beberapa tetua lainnya diam-diam akan memperhatikannya. Murid-murid dari tiga aula lain juga akan memusatkan perhatian mereka kepadanya. Jika dia gagal untuk memahami kitab suci yang hening besar, kemungkinan bahwa dampaknya akan sangat parah. Pada saat itu, pasti akan ada beberapa gosip. Lagi pula, penampilannya dalam perendaman kepala sungai Pil ini agak terlalu mengejutkan. Chen Zhen terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kita lihat saja, ada kurang dari tiga bulan sebelum kompetisi tahunan Aula Desolate kami. Saat ini... Hanya Pang Tong dan tiga murid lainnya yang memenuhi syarat untuk mempelajari kitab suci yang hening besar. Lindung harus melampaui mereka berempat jika dia ingin mendapatkan kualifikasi yang sama. Keempat orang ini bukanlah individu biasa. Untuk mempertahankan martabat mereka sebagai senior, kemungkinan mereka tidak akan membiarkan Lindung lewat begitu mudah. Wu Dao tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga tidak punya pilihan. Setelah hari ini, semua murid dari empat aula akan menyadari lindung. Bagaimanapun, satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di aula desolate selama bertahun-tahun adalah senior Zoutong, yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu, banyak orang diam-diam membandingkan lindung dengan senior Zoutong. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi akan menyebabkan lindung ditutupi di bawah bayang-bayang besar. Tekanan yang datang dari orang itu akan menjadi gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak bisa melampauinya, itu mungkin berakhir sebagai pukulan besar dalam kultivasi Lindong. Bahkan Wu Dao tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi luar biasa. Namun, orang yang ia butuhkan untuk melampaui adalah seorang jenius seperti iblis yang pernah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Sementara Hu Dao dan Chen Zhen sedang bercakap-cakap, riak di sungai Pil juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang Nirvana kiliar dan keras terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya, bahkan beberapa murid di platform sekitar bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu, mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera, ekspresi mereka berubah sedikit. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Ki dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesusahan Nirvana? Pang Tong dan tiga murid langsung senior lainnya di peron juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini khususnya kasus untuk pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit dirajut. Segera, dia mengerutkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun. Bahkan jika dia bertahan melalui itu, dia hanya di lima tahap Yuan Nirvana. Petik 2. Menjadi salah satu dari empat murid langsung senior. Kekuatan Jiang Hao telah mencapai tujuh Yuan Nirvana stage. Pada saat yang sama, ia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lin Dong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya. Tapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Lagi pula. Nama keempat murid langsung senior dari Aula Desolate bukan hanya kata-kata kosong. Bang, pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvanaki dengan keras menembus permukaan sungai sambil membawa suara mengejutkan bersama dengan itu. Bang bang bang, setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai. Permukaan sungai pecah, banyak pilar cahaya yang terus-menerus diisi keluar darinya. Nirvana kiliar dan keras itu juga dengan cepat menyebar terpisah. Panas berapi-api yang samar-samar yang dicampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindung saat ini sedang mengalami kesengsaraan Nirvana di bagian bawah sungai Pil. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan Nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Banyak mata orang tertuju pada permukaan sungai. Kesengsaraan nirvana adalah peristiwa yang paling menakutkan bagi ahli panggung nirvana dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu, tidak ada yang sadar jika lindung berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai bergejolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, hanya 10 kaki terowongan yang tersisa. Dia keluar, mata Ying Xiao Xiao yang cantik tiba-tiba menjadi fokus sementara dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap sungai Pil. Swoosh. Suara Ying Xiao Xiao baru saja terdengar ketika cahaya keemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang hampir menghilang. Setelah itu, ia keluar dari permukaan sungai Pil dan menuju ke awan. Bang, saat cahaya kemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak mengejutkan juga langsung tersapu terpisah dari cahaya kemasan. Mata semua orang tertuju pada cahaya kemasan saat ini. Tampaknya ada sosok yang meraung ke arah langit di dalam cahaya kemasan. Peluit dicampur dengan nirvanaki yang kuat saat berguling dan menyebar. Cahaya kemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan menempel di sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Selain itu, banyak orang merasakan semacam tekanan di dalam cahaya keemasan. Apakah itu? Yuan Roki. Mata kelompok pangtong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke tujuh Yuan Nirvana stage, Kekuatan Yuan dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Qi. Karena itu, mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun, hal yang menyebabkan mereka sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Qi di tubuh Ling Dong tampaknya bahkan lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua nirvana Golden Qi, di puncak gunung. Ying Xiao Xiao mengencangkan tangannya yang panjang dan lembut saat dia perlahan berkata, Pada saat ini, tidak ada lagi keraguan. Dengan lima kekuatan Yuan Nirvana stage milik Lindong, tidak mungkin baginya untuk membuat Yuan spirit ki. Karenanya, hanya ada satu penjelasan. Itu bahwa Lindong benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Ki di dasar sungai Pil. Ying Huan-Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya, dia tidak menyukai pria yang baru saja bergabung. Dia bahkan memberinya evaluasi yang berpuas diri dan puas. Namun, dia tidak berharap bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini telah secara langsung mengguncang seluruh sekte Dao. Apa yang hebat tentang itu? Ini hanyalah perendaman kepala Sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci yang hening besar, Ying Huan Huan bergumam. Namun, Kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah Lindong. Dia juga mengalami pil Riverhead immersion dan jelas mengerti betapa sulitnya untuk melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi. Tidak perlu terus menonton. Paula Desolate telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun, ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci yang besar yang sunyi. Semoga dia bisa sukses. Aku juga ingin mengalami betapa sombongnya kitab sunyi desolat terkuat yang terkuat di antara empat kitab suci misterius dao sekte kita. Petik 2. Ying Xiao Xiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama. Sosok halusnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ying Huan Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka.